Tak selalu cinta itu indah Kesalahanmu yang pernah ada Memaksa ku untuk membuka hatiku Mencari yang jauh lebih indah, indah. bahagia saat ini kita telah terpisah Tidak mungkinkan lagi bersama Berpisah tidak ditakdirkan bersama Jangan paksakan sebuah cinta yang tak akan berakhir bah